selamat datang di komunitas Sipat, apa Sipat aja. Sipat, Bang? aja. ya.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 Hai trừ một, hai itu dua dulu deh Jadi ngasih -ngasih serangan. Oh ternyata langsung Lalu, oleh pemain ngamongan ini Oh nomor 5 oh ternyata, ternyata, ternyata Oh ternyata Oh ternyata loh nggak Oke, okay, terima kasih buat partisipasinya dari Gilbar. Dari L Lamongan, apa terus? Ada Lamongan, ini dari komunitas dari dari dari daerah kampung mereka Lamongan semuanya dari Jawa Timur semuanya kumpul semuanya dengan menyatukan hobi yang sama kita kumpul semuanya kita bikin tim sepak bola akhirnya kumpul komunitas dari kita bikin klub namanya LA Lamongan ini. Basecampnya di mana? Dia basecampnya ada di THB di Surik. Basecamp-nya LA Lamongan ini Makanya dari sekian Dari warga Lamongan Semuanya komunitas Kita kumpulin semuanya Yang bisa main bola Yang dari hobi main bola Semuanya kita kumpulin semua di sini Ini kumpulin Ketemunya di sosmed apa gimana? Apa di promosi di sosmed? Ketemunya awalnya dari main bola Satu tim Ditanyain dari mana? Dari Lamongan Dari Jawa Timur Lamongan nah, Akhirnya kita bikin komunitas Semuanya gimana Kalau kita bikin tim aja dari Kita bikin nama LA Lamongan Akhirnya terbentuklah Dari semua ini LA Lamongan Ini pokoknya, pokoknya dari dari pemain dari liga satu jepang pokoknya yang dari berasal dari jawa timur lamongan Pokoknya kumpul semua di sini kita dari lamongan itu ya. mengucapkan banyak-banyak terima kasih manitia gilbert sudah bikin ajang besar seperti ini di bekasi sangat bermanfaat untuk tiram tim tim bekasi juga hebat ini Hanya ya support terus buat gilbert. supaya ke depannya bisa lebih Baik lagi dalam mengadakan tunamen-tunamen besar Dan kita bisa <tum> Kalau untuk tim anak-anak <tum> uh, Emang udah di tekad Dari tekad masing-masing juga udah Emang udah di suatu ya Seatu kita kuatin Dengan tujuan bola ini Bola juga udah, udah pada, pada bisa main kan Udah tinggal <tum> masukin doang Ya untuk uh, Semuanya uh, Elamania, bmkg boler, dan tim-tim lainnya saksikan liga, liga Gilbert Liga Gilbert kasi-kasi di channel YouTube Gilbert FC <tuk> bedanya dengan kompetisi dan liga itu kan ada tuntutan ada tuntutan misalnya di tim harus ini harus A, B, C, terus harus punya target ya kan? harus punya target di tim, nah itu aja beda cuma kalau main bola sama untuk tensinya lebih pasti tekanan lebih berani di kompetisi Kalau ini kan kita masih bisa Banyak jalan kaki, ketawa-ketawa gitu kan Kalau di kompetisi susah, tegang Apalagi uh, sub, apa, Stadion penuh sama supporter Kita kita ngomong dekat aja nggak dengar sama teman gitu kan Ya gimana artinya ya Karena saya susu, Suka udah bingung nyari nama ya lah seadanya aja lah Diket temunya karena mungkin Ya yeah. langsung ketemu Kalau saya pakai WSOP MC kayaknya nggak bagus Masih juga juga MC Jadi, ya. Hey, ini base game nya dimana sih? Di Kuluh Gadung Kuluh Gadung? Iya, akan menengah. Kementerian juga, cuma masih masih hidup jalanan lah. Kemudian nanti bisa maju lagi. Nah, harapan bapak nih untuk ya, bapak, bapak sendiri? Nah harapan? Iya, kalau bisa main semakin lah. Kenang kalah hal yang biasa. Karena orang bermainan bola, Kenang syukur, kalah ya syukurin aja juga. Yang penting sporting. Ya. Belum bisa main bola juga jadi udah masuk denggot semakin terkenal semakin apa semakin kompak iya kekurangannya cuma dia penguasan bola sih coba uh, bolanya langsung tengah terus lepas terus penguasan bola lawannya oke okay juga sih. ya bang harapan mudah-mudahan tim saling solidaritas ya kan saling sehat hey, kompak target abang apa di ini ini ya. ya? juara dia ya, kalau target udah pasti juara pasti juara kalau target mah selain juara ini kita mau cari pengalaman ya. Dari Armet ini, ini, Bapak ini dari Armet ini. Siap, siap, siap, benar, benar. ini mindu, mindu, mindu. Mantap, mantap. Siap, mindu, mindu. <tuk> mindu, mindu. Mantap, hari ini melalak ah, Semangat terus, masuk dong. Alhamdulillah lo ya. Siap, siap, siap. 8 menit. siap nanti. semuanya terutama dari tim uh, sponsor Gilbert Sport Arena. Saya mau cian, terima kasih semuanya nih buat pemain semua Gen R atau oh, Gen Junior. Sukses semuanya junior nah, masuk delapan besar, ya. besar. Ya, makasih semuanya. Terima kasih Gilbert udah menyediakan turnamen pan asik nih. Hmm. Nah, nah, nah. sukses terus. Nah, temen hari ini langsung pertandingan lah. Tandingannya mantep buat target Gamer Junior juara ya hmm, nah, target juara bang, siap, hmm, nah, hari Ini nih, ini dah kayak Gamer dah. <laughs> Nimba masuk ya iya, masuk iya. berjuang Tadi masuk kan tadi, Yang muda-muda Dari Dari Jakarta Purna. Barat dengan kapur terobok Irma irma fc irma. Irma. Irma. Oh, irma irma irma fc oh. kalau di kaleng kerupuk ada namanya irma itu oh, iya, iya. <laughs> ada kan iya, iya. <laughs> ya, ya itu itu ya, boleh dipromosikan. iya <laughs> kalian usaha <laughs> <dah> <laughs> boleh boleh <dipromosi. laughs> oh, tuh ada irma